Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dan akan belajar tematik tema 1 subtema 4 pembelajaran 3 dan 4 ya dengan materi jenis umbi-umbian dan pentingnya bekerja sama. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, alangkah baiknya anak-anak menyiapkan sebuah buku catatan, ya, buku tematik, agar nanti ketika ada pertanyaan atas penjelasan yang kurang, anak-anak eh, mengerti, bisa dicatat, kemudian ditanyakan ke guru pengajarnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Baik, anak-anak, ya, pada pembelajaran yang lalu. Anak-anak telah mengetahui bahwa tumbuhan itu bisa dikembangbiakan dengan biji, ya, ataupun tunas. Kalaupun biji, itu seperti padi, kemudian kacang, ya, itu. Kemudian kalau tunas ada cocor, bebek, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang umbi. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi, ya. Yaitu ada umbi akar dan umbi lapis. Umbi akar ya, ini contohnya seperti lopak dan singkong. Kemudian ada umbi lapis ya, yaitu ada bawang dan bunga bakung. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan ya. Dapat diolah menjadi berbagai makanan, bahkan banyak sekali Ya, contohnya ketika anak-anak ke supermarket ya misalnya ya, atau swalayan itu anak-anak akan menjumpai beberapa olahan dari umbi-umbian misalnya ada keripik singkong ya kemudian ada keripik kentang ya dan ya yang biasanya kita makan itu ada juga yaitu katah rebus ya nah itu adalah Berbagai macam olahan dari umbi-umbian Nah, selain umbi-umbian, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, tapi ada bunga yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, ya anak-anak. Contohnya, rafflesia. Atau yang disebut juga puspa langka Ada juga anggrek bulan yang disebut puspa pesona Dan ada bunga melati yang disebut puspa bangsa Nah inilah tiga bunga kebanggaan Indonesia Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama Nah anak-anak itu ada Pak Semi, Pak Ancep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur ya. Lima bapak-bapak ini merupakan lima orang yang berbeda suku ya. Pak Semi berasal dari Maluku, kemudian Pak Ancep berasal dari Sunda kemudian Pak Made berasal dari Bali kemudian ada Pak Udin berasal dari Betawi dan ada Pak Nur yang berasal dari Jawa nah meskipun mereka berbeda-beda ya berbeda warna kulit berbeda suku uh, berbeda suku ya kemudian ada berbeda ras misalnya berbeda agama tetap ya mereka harus bersatu ya tidak boleh bercerai berai hidup berkon ya dengan saling menghargai perbedaan. Nah anak-anak dalam uh, sikap bersatu dalam keberagaman itu contohnya adalah kerjasama. Apa itu kerjasama ya? Manfaatnya apa sih kerjasama? Ya kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dengan bekerjasama kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih cepat Pekerjaan juga akan terasa ringan Dan menyenangkan jika dikerjakan bersama-sama Kemudian kerjasama dapat memperkuat persahabatan Dan juga membina kekompakan Nah ya Jadi kerjasama itu seperti apa ya Misalnya ini uh, ada di kelas gitu ya Jadi uh, Piket kelas ya Kemudian Ya membersihkan kelas itu adalah Membersihkan kelas itu adalah salah satu contoh dari kerjasama. Ya, selain cepat, ya, pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama akan semakin, semakin ringan. Alhamdulillahi alamin, baik anak-anak ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak jika mempunyai pertanyaan, silahkan ditanyakan ke guru pengajar masing-masing. Ehm, baik ya, kita sudahi pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.